Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala ahlihi, Wa sahbihi Wa bi ihsanin ila yaumiddin Sahabat, dalam doa besar harapan kami semoga sahabat poin satu yang menonton video ini dan mendukung channel ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diberkahi dengan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dimudahkan segala kesulitannya serta dipanjangkan umurnya amin amin ya rabbal alamin sahabat Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mahabbah Dimana Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa Namun cintanya tidak bisa disetarakan dengan cintanya makhluk, Dan cinta Allah itu telah dibuktikan di dalam kitab dan hadis Dan setiap muslim tentu mengharapkan keridoan serta kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang dicari setiap hamba, melainkan dicintai sang Penciptanya. Dikutip dari berbagai sumber, tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba setidaknya ada lima, yaitu sebagai berikut: pertama, yaitu diterima di bumi. Saat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba akan mendapatkan penerimaan di muka bumi ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka dia menyuruh Jibril Sesungguhnya Allah mencintai Fulan Maka cintailah dia Maka Jibril pun mencintainya Lalu Jibril menyeru penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan Maka cintailah dia Maka penduduk langit pun mencintainya Kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi Hadis riwayat Bukhari Kedua, diberikan pemahaman dan pengamalan agama Jika Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan memberikan agama kepadanya Sehingga dia pun akan mudah melakukan perbuatan baik Dan jauh dari perbuatan dosa Rasulullah Wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai, namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. (Hadis Riwayat Ahmad) Ketiga, memenuhi segala permintaannya. Jika Allah sudah mencintai hambanya. Maka Allah akan memenuhi semua permintaannya dan akan melindunginya Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ya Allah berfirman Barang siapa yang memusuhi waliku sungguh aku mengumumkan perang kepadanya Tidaklah hambaku mendekat kepadaku Dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku Aku pasti memberinya Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku Aku pasti melindunginya Hadis riwayat Bukhari Keempat Memberikan cobaan untuk Menyucikannya dari dosa dan perbuatan buruk Jika Allah mencintai hambanya Maka Allah akan memberikan Cobaan atau ujian kepadanya Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda Sesungguhnya ya Besarnya balasan disertai besarnya bala Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum Dia memberi cobaan kepada mereka Maka siapa yang ridho maka baginya ridho Dan siapa yang marah maka baginya kemarahan Hadis riwayat Bukhari Kelima, dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah akan jadikan dia beramal Lalu dikatakan Apakah maksud dijadikan beramal itu? Beliau bersabda Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim Sahabat, terima kasih telah menonton video ini Dukung terus kami dengan subscribe, like dan share terus video ini. Jazakallah khairan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.